Sertifikat tanah yang dibagikan ternyata palsu Seorang netizen di media sosial bernama Andini Maharini Melontarkan tudingan keras terhadap Presiden Jokowi Dengan menyebut sertifikat tanah yang dibagikan sang kepala negara rakyat ternyata palsu Adapun foto tangkapan layar postingan netizen Andini Maharani singgung soal sertifikat tanah yang dibagikan Presiden Jokowi ke rakyat itu viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono II, seperti dilihat pada Minggu 3 Juli 2022. Dari narasi cuitannya, netizen itu menyindir soal pihak yang disebutnya mantan terkait postingan Andini Maharani tersebut ternyata ura satu frekuensi mantan itu memang menyakitkan cuit netizen Bambang Mulyono 2 dilihat dari postingan Andini Maharini tampak netizen pemilik akun Andini Maharan 1 itu awalnya menanggapi unggahan mantan Wakil Menteri luar negeri RI Dino Pati Dino Patijalal dalam unggahannya itu menyinggung soal sikap Presiden Rusia, Vladimir Putin yang tidak mengindahkan misi perdamaian Jokowi. Menurut Dino, pihak Rusia dalam hal ini Presiden Vladimir Putin saat bertemu dengan Jokowi tetap membardir wilayah Ukraina. Pada unggahannya itu, Dino Patijalal juga menyertakan sebuah link artikel pemberitaan berjudul Rusia bombardir Ukraina usai Jokowi bertemu Putin Ini suatu pertanda Presiden Putin atau Rusia sama sekali tidak mengindahkan misi persamaian perdamaian Presiden Jokowi ke Rusia Melakukan bombardir terhadap Ukraina pada saat Presiden Jokowi tiba di Moskow Kata Dino Patijalal Menanggapi unggahan dinopati Jalal tersebut, netizen Andini Maharini pun menilai bahwa Rusia tidak akan patuh dengan perintah Jokowi yang meminta negara itu berdamai dengan Ukraina. Sebab menurut netizen itu, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah tahu bahwa Jokowi suka membohongi dan menipu rakyatnya sendiri. Rusia tidak akan tunduk perintah Jokowi suruh berdamai karena Putin itu tahu kalau Jokowi suka membohongi atau menipu rakyatnya sendiri. Ujar netizen Andini Maharini selaku pemilik akun Andini Maharan 1. Usai menyinggung soal Presiden Vladimir Putin, netizen itu kemudian menuding sertifikat tanah yang dibagikan oleh Presiden Jokowi ke rakyat Indonesia adalah palsu. Belum lama sertifikat tanah yang dibagikan kerakyat ternyata palsu. Itu nyata, ujarnya. Demikian, saudaraku, informasi dari news ya. Online Indo nah, bagaimana menurut sahabatku terkait adanya informasi ini? Ya, ini harus ada klarifikasi dari pemerintah, khususnya di bidang menteri pertanahan ya dengan adanya viral omongan bahwa ada sertifikat palsu yang dulu pernah Presiden Jokowi bagikan ke rakyat dan kemudian ditarik lagi oleh BLBI dan katanya di situ ada sertifikat palsu nah semoga ya semoga ini pemerintah memberikan klarifikasi agar tidak merembek kemana mana demikian kawan Bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.